yang Bapak. Oke, langsung pagi hari pasar sebagai itu apa Jokowi ini dulu yang foto Jokowi buat momen pak pagi Nghe nhạc bài văn